Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat Petermansia River Dimanapun Anda berada yang menyaksikannya Saudaraku semua ya Hari ini kami akan mancing lagi ya Berdua ya Bersama sang suhu ya Ikuti aja keseruannya di channel Petermansia River Dua episode saya ditumbangkannya teman-teman ya Hari ini si Pitung dari Teluk Leo akan menumbangkan suhu hari ini ya Ikuti aja keseruannya Pokoknya episode yang dua ini saya ditumbangkannya karena saya mengalah aja, teman-teman. hari Minggu liburnya. Hari ini kita pakai umpan cacing nipah lagi ya. Kalau kemarin kita pakai pun pun, kita pakai cacing. Hari ini kita pakai pun pun atau cacing nipah. Ini teman-teman. Kita coba cacing nipah lagi hari ini. Oke. Ikuti keseruannya. Terima kasih. Tim, Baik. apa itu? Tidak. Oh, ish. cucak kacung-kacung. Tidak boleh terkecap. Jadilah ya, tu teman. Ya, Untuk manas-manaskan kawannya dulu ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Strike house, bro. Tidak ada tanda-tandanya ya. Kosong. Satu kosong. Oke. Okay. Lanjut, Pak. Lanjut. Okay, pak Kim. Wow. Wah. Pantus berat ya, Pak Kim. Lanjut, Pak. Oke. Okay. Track game. Wala. Lumayan. Apa tuh? Main. Nah, sesinya lumayan. Lanjut, Pak. Oke. Okay. pagi, Pak. Bisa nampaknya tuh babon Pak. tuh. Kayak gini baru makanan awak nih, Pak. Ya. asal jangan lepas aja lah Mana dia? Uh. Uh. Hmm. Udang perawang, teman-teman. sempit ya. Di channel Piserman si Ripper. Mantap. Pak. Oke, Pak. Oke, mantap. Oh, apa itu Pak Kim? Kan Pak Kena saw dang kecap kecap lanjut pak strike pad game betul gua apa tu anu no, udangnya aduh udangnya yeah. hmm itu dang pak hmm itam, oh mantap sangga petele yang mana